ayo kita cari mainan teman-teman aku sudah punya wadah nih let's go kita cari mainannya di atas air nih teman-teman seru kan wadidau ayo kita cari mainan wow, wow. sepertinya aku melihat sesuatu di sini wow kita dapat mainan seberat teman-teman wow seru sekali ayo kita simpan Wadidaw, cari-cari mainan lagi teman-teman Ayo kita cari mainan lagi Mainan-mainan Aku mencarimu Wadidaw, wadidaw wow, Wah, aku dapat wah, hewan teman-teman Wow Hewan apaan nih teman-teman Wow, kita dapat kambing sama katak teman-teman ayo kita ambil sebelum di dibawa air wadidaw kita dapat kambing teman-teman kita simpan dan juga katak wadidaw ayo kita simpan oke teman-teman kita cari lagi hari ini kita carinya di atas air teman-teman seru kan sambil bermain-main air wah aku lihat lagi lo apaan nih wow kita dapat bintang laut nih, teman-teman. Ayo kita ambil. Wow, bintang laut, warnanya hijau, teman-teman. Ayo kita simpan. Wow, hari ini kita dapat banyak mainan, teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wow. wow, aku juga dapat di sana loh, teman-teman. Ayo kita mendekat. Apaan tuh? Wow. Wow, kita dapat ikan lagi, teman-teman. Ayo kita lihat Wow kita dapat ikan warna orange nih teman-teman Ayo kita simpan Wow Wow salah deh kita simpan wadah kita terus terbawa arus air nih teman-teman Oh lihat lo teman-teman bergoyang Ayo kita cari lagi teman-teman wadidaw Wow oh, ada lagi tuh ikan yang terdampar teman-teman Wow Ikannya warna hijau. Ini ikannya teman-teman. Wadahnya, wah itu wadahnya terbawa arus ombak. Ayo kita simpan. Wow, seru sekali hari ini teman-teman. Kita punya banyak mainan. Kita dapat mainannya di atas air teman-teman. Seru sekali teman-teman. Wow. Ayo kita cari lagi teman-teman Wadidaw Oh wow, Airnya ini loh teman-teman Banyak sekali airnya hari ini teman-teman Wadidaw Wow aku mau menemukan sesuatu di sini Wadidaw Apaan nih teman-teman Hewan Wow kita dapat anjing laut teman-teman Tapi dia Wow terdampar dan kesana kesini Wadidaw, ayo kita tolong dia. Wow, aku menemukan wanjing laut. Ayo kita simpan. Waduh, salah lagi. Wow, ayo kita simpan, teman-teman. Wow, petolangan hari ini seru sekali, berburu mainan, teman-teman. Yuk, kita hitung sama-sama. Hari ini kita dapat berapa, teman-teman? Oh, bosku, kita hitung dulu. Oke, satu, kita dapat bintang laut, dua, ada ikan orange di sini, tiga, kita dapat sapi di atas air, empat, dapat pula zebra putih, lima, kita dapat katak warna orange, seru sekali. Enam, kita dapat baby anjing laut. Simpan dulu. Enam, kita dapat ikan hijau merah muda, teman-teman. Oke, teman-teman. Jangan lupa like ya, teman-teman. Dan subscribe. Dadah.